kalau tak terang menyangkut silaturofik meskipun ini anak sekuler tetap setuju atau mudah tetap setuju anak roto ulama udah tidak yatim piatu yayasan. Lama ulama sih tapi sehingga orang-orang berdiri jadi menyumbang yatim piatu itu baik tapi kalau menciptakan yayasan, hayasan, roto-roto ulama dan ulama kuno itu karena akan tercerabut dari keluarga misalnya yang kalau mati, anak keluar yatim. Nak cara pekekan karuan urutan kewajiban yaitu ke saudaranya bapak karena alam am jilatil Ah, jadi kembali ke saudara saya kakak saya tadi saya. Jadi awal itu sudah bikin tahapan ya bikin fase itu jelas Misalnya romanto mati ibu akul abdul de bapak itu bertanggung jawab am. Jadi am menyangkut wali. Nah. Ketika ada modern modern yang baik. Memang baik ya, ternyata juga. Gujaya itu terceraput ke akar keluarga, terus di bayi asap. Nah, yang kebenaran mungkin lumayan, tapi ya mau lumayan. Andre kan baik saja, itu statusnya mau lumayan, tidak ya, sampai baik. Karena apa? Nanti anak ini kalau besar, itu dendam ke keluarganya. Sampai padahal, ya itu di rumah. Pak Lek Padahal ini orang merosok keponakan. Siapa tuh gali santri soleh nak apa? Gak wajib beliau semangat, dah ini keluarganya rahasia. Keluarga ini mesti pernah kuwo pernah keluarga. Pasal dengan demikian terjadi arham Sambil di Pulau ini masalah-masalah yang gak populer di zaman asli tapi tetap belum ngomong. Jadi jangan sampai kita ini kotoran. Kotoran masalah macam-macam. Iya, iya, yuk nak mulang, nak antri apa sih Berkopona ane di bapak, bapak useng minat anak di bapak. Ugu naik ye si go na ngalim no tanei dok ngalim no iso ye iyo. Berkopona ane rokade sede ne rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade rokade pahmi jadi ini aku tuh mau samain risau nggak lah tapi aku duaelingi-elingi kok mual jadi aku dunia yatim itu aku akun up si pun walih gak ngoten nak bapaknya mati walih ini pindah nih baik saling berharap kafirak guret apa ketika tercerabut anak yatim ini ke ayah dan itu potensinya paling dari itu tercerabut yang mana buat di luar pahmi selain hal-hal yang -hal cipatita misalnya Pendewasaan itu dimulai dari channel yang, yang kecil, dilatihnya, dilatih masa, dilatih tanggung jawab dengan proses urip, eh kan ya, agak obsesion, formalan ke akhir, sesuai mangan hak milik sore-sore ini, wae sekolah-sekolah, woi gitu. woi, jadi asli woi Allah itu urutan woi yang dipakai tapi woi woi, woi arti woi woi, woi woi, woi Dulur ya dihak waris Jadi sekuan, jadi hukum sudah diatur sedemikian sekuan itu. Artinya ketika yatim ya panjang dulur Tapi kalau sekuan yang mau hak warisan waris sering yatim Mas Berzaman, Pak Hamid kemampuan dan penyayasan yaitu yang langsung menghormati itu reaksi kaya-kaya sepuluhnya negatif artinya sebelum terunggung kasus penggelapan dana itu juga kasus yang negatif ya karena itu tadi menghormati kearifan anak ini menggantung pada proses sosial nih komunitas keluarga tak baik bisa tanggung jawab penyayasan ambil sampaian sebagai pak Lek, pak D jadi nak sakit Kasih sayangnya gitu, proses-proses sosialnya kan Bukan sekedar formalan Jika nah. ada yang tidak melaku-melaku Ya, saya bawa semua orang Zuman Seperti so, itu Tapi kalau aku juga, idenya itu kalah Orban Tsunami itu tidak perlu keluar dari Aja Karena hebidat Aja yang tinggal itu, itu Kalau mereka boleh keluar Di so, rumah orang Jakarta, orang Surabaya dan Hebidat Aja itu Enteh Jadi mereka tetap di Aja jadi masalah-masalah kita itu cerita. Tapi kadang ada masalah yang secara modern tu baik, tapi sebetulnya itu mencerabut dari akar. Gak masalah modern pondok jadi yayasan ya, itu ya rumit. tadi ketika jadi yayasan itu kaitannya itu lembaga. Kalau lembaga mulai zaman Nabi Adam sampai sebenarnya Kiamat itu kaitannya prosedur. namanya lembaga itu urutannya ya terakreditasi diabui terdaftar sampai kepingin disamakan artinya urutannya terlalu lembaga sementara nak lembaga agama pondok pondok atau dai laboh dari, dari selangor pondok atau pondok itu besok jawa nak dai laboh urutannya kan bertingkat-tingkat buangan-buangan di tugas no, sekadar tugas iman sampai tugas sholat sekadar tugas sholat sampai tugas haji terus <tif> gitu juga saya so ngomong Islam beda dari Islam Malaysia Islam belum haji nasi jadi institusi agama yang diambil alih oleh lembaga modern itu buahnya Tapi kita tidak merasa dosa Jadi kita menggok okay, raka taruh ini Jadi kalau oke modern kita bangga Tapi tetap ada institusi agama yang dimenggokkan, dibelokkan Karena urutannya itu tadi Umantau, okay, modern. Jadi romanto Tau pen-modern sih Alhamdulillah saat ini berakreditasi Saya tak ada setiap barang awi, saya kurang nyebut jeneng terpaksa Urutan terakreditasi Mudah terdaftar, mudah diakui, disamakan Tahapannya itu Ketika tahapan DAI corak Allah, kita bolak-balik corak Allah Oh, aku disebutkan saya ilmu Allah tak luman. Oh, saya kira kedar malam disbelum sholat. Oh, saya kiras kedar sholat itu belum tadi. Malam mas DAI. Jadi tahapan-tahapan versi agama tetap terenggut oleh lembaga modern. Jadi nanti itu di Indonesia atau di pun banyak lembaga modern atas nama Islam, tapi tahapannya sudah tidak Islamnya itu. Tapi prestasi-prestasi modern itu, bang Tapi gue cuma nyadar modern itu. Bukannya cerita soal motor kerja. Mau sholat sholat markaiu ya kaso. Gak aku trauma. Aku sadar ada bisa terima sholat Mustafa bareng gak Ini urusan publik. Nak sholat ini urusan bapak pengiran Nuslun tante entek nol. Urusan publik gak isu. Gak boleh publik. Itu konsekuensi gak boleh alter nanti. Oh, nggak itu ke pertunjukin pak ya. kan masalah bersama gitu aman tak dipikir jadi target-target agama lah ya, itu tetap diambil oleh lembaga modern karena itu adalah contoh termudah pondok yang kita tahu langsung, enggak pengamat kita tahu langsung. Berpondok oleh modern mesti yang dibicarakan tuh urutan-urutan satu-tah -urutan itu satu-satu saja. Ya. Ketika pondok-pondok salah diurutan, alhamdulillah bisa buka lagi itu semua negara kan mandagi, kuna badang nggak apa. Mau begal dari dompetnya ini, enggak tapi lagi. kali joko, sunan itu enggak kenceng. Kebakar aku tuh, Bangga. saya kan ISO, disamakan. hari menteri satu, S2. Gua enggak S2, gaya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 Ya, sebetulnya aktivitas kita untuk isyak-isyak itu tidak apa-apa. Ya, dari segi ingin diakui, disamakan terus sampai muadzalan yang Allah aja, sampai muka-muka Roma, sampai Australia. Kan itu tidak apa-apa. Tapi lembaga agama yang asli dari pengirakan itu benar. Dapat benar, minat mati. Bila beruang lokal, benar juga. utama, minat dulu mati. Ilah, ah, ilah nur saya, orang menginterakreditasi, ilah pencantara, kok oh, ilah disak diakui, ilah disamakan. Gak penting nurunah, jenengi Tapi anak gue udah soalnya kan ganti, lanjutnya Iya, udah jadi itu, Barangkali Remo no cake, gue no, gue no, kalau gue, rumen dokter Iya, itu oleh lap, oleh rakan gue, menurut udah dokter. Anak jadi korbannya orang-orang ngomong yang nanti masalah ya, mati mati jadi piwa-papak Jadi, mental-mental tetep kita tidak begitu Soalnya Soalnya kok mati diri Jadi lembaga agama tetap diambil alih Munar Parma, Wonder tapi itu mau kagak mantau. alim semi kiri, targetnya tadi kejar. Muka mundur, tentu mau ngomong, kalau ngomong, itu rawan. Nah, jurusan itu mantap, Tapi yang jelas, pikiran hijat apa boleh. Tapi saya ingatkan, ini kalau kanan rokok, tetap ngomong. Ya, kita semua boleh kecil diajarkan. Jadi ini aku mau saya ilakoi, menaruh mati, agama itu. Ukuran prestasinya, ukuran tahapannya, gak di itu, gitu Itu mau, urutan gak malam. Gak mantau nih, gak malam, eh. Gak Gak malam, eh. Gak Gak malam, eh. Gak malam, eh. Gak ya eh. Dua puluh nah, nol bapak itu nyanyi ini non, um, tua, tapi iya, mari sih, tadi, nah, mana itu, ya, di tinggalan tuh, tuh, ya. nyok, kita, apa, wa, atul yatama, amma, lagu, berani tayatim, keno berarti bapak emasih, kau monto, berani pasatin, ceng ika, loh, tuh, nyok, bang, tuh, mati, jadi ika, loisan, orang awal, lewin, Jadi lagu, nggak, <gulah>, nih, warisan. <tus> <tus> <tus> Nah, ini orang yang bapak itu orang Mari si anak buede itu orang kok melok badan kita barang kita, kita, kita. kita, ya, kita, kita, kita sampai konten beriunan gitu ya, kan mas beri tentang ini lembaga agama jadi lembaga agama itu nak saya ini kan trennya pondok mulai ya, gue udah akreditasi disamakan sampai boleh diakui disamakan, nah ini kan butuh standar untuk disamakan dia itu butuh standar, standarnya itu kan versi depan, depan rata-rata orang kampus pakai poin-poin versi depan, lah sesuai swiss standar internasional pakai ISO sebenarnya so, ISO ke OPI Mana pon dosis standar manusia? Susu kemiran enggak hilang. Mereka nggak mengukur standar sebagai dunia kafe. Lah ukuran pengairan tetap bagus, masih belum mati. Ilan nur ukuran pengairan enggak mau tahu. Allah perintahnya isi kuda. Allah kurang per perintah lantas nggak mau tahu. Tapi supir nggak mau. Terima rumah teteh neng mau ter. Mas ah, sekolah ini gue lulus saya gak diabu. Sekolah ini gue lulus jasa nah, semua adalah beasiswa. Panen ya. gue nah, malah doktori telu, profesor telu. Biasanya ini mampu dimulai ke dalam Satu-satunya kita muntah, istirahatnya mampu mengatakan Waduh, masusnya sepukupat Rapsak mampu mengatakan Mas Kalorien terakhir, benteng Manawi Jumlah dari-dari-dari ngatakan Mampu Ini terakhir kiarwani ibu, ibu yang bergerak menangi Mumpu-menangi Tapi itu tidak jelas ibu jangan salah paham Saya tidak mengkritik Tapi nak ibu membuat jelas, tapi aku tidak yang mau santo, <tabukesso> santo kated, kated agama, mana taman ngotot, sejarah kali jongko, sunnah nampel sampai sejarah terakhir, kateski arwani, bapu doi. Coba sejarah ya, nobat nobegal itu prestasi sekali, Mereka nobat nobegal berarti mengeluarkan manusia begitu nanti, Tadi Saat ini, bahwa dan arsudulan saya pun terkunci sama Alhamdulillah lembaga itu diakui. Jadi sebenarnya, waktu itu, internasional, suami heran karena ada kepala. selama ya emang sok không xô, cưỡi con thuyền này ở đây chứ? Không, không biết sao. Không biết sao, không biết sao. Này, có gì hết?